Halo guys, balik lagi sama gua Rafi di channel Rafi yang pastinya ya. Ya, kali ini kontennya masih sama, masih tentang reaction, reaction, reaction video ya. Reaction apaan tuh, Bang? Kalian pasti udah tahu tuh di judulnya kan udah ada. So, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu jangan lupa dong di-subscribe, di-like, di-comment dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu juga. Langsung aja kita meluncur ke videonya. Oke okay, ini ya Gue mau reaction video yang akhir-akhir ini lagi ya, rame banget Gue gak tahu di beranda sosial media kalian ada atau tidak ya Tapi di beranda sosial media gue hampir semuanya ada membahas tentang ini Mahasiswa ibu asal Bandung live Titit-titit di facebook hmm. Nanti kalau gue sebutin ini Takutnya kena dolar kuning ya. Tapi gak tahu juga ini kena dolar kuning gak ya Langsung aja kita tonton videonya ya Lah nggak bisa di nih Cuk Mana Halah shit nggak bisa Cuk Ini dia videonya ya guys ya Video yang belakangan ini lagi viral banget dengan judulnya yang Katanya dia live sambil melakukan sesuatu gitu dan ya ini videonya langsung aja kita play ya oke nih motor live ya. Sampai handphone Sambil kendaraan handphone, kendaraan handphone, kendaraan handphone Nah Itu dia ya Videonya ya Dan gelap Sampai akhir Nggak hmm. ada apa-apa lagi ya Nampaknya HP-nya juga pecah mungkin atau mati Kita nggak tahu Terus motornya juga Ya mungkin rusak ya kita baca komentar-komentarnya kalau mau ko tolong jangan nyusahin orang lain ya teman-teman semoga otaknya kembali normal setelah kecelakaan ini lagi macet enak dengerin lagu eh malah ditabrak motor dari belakang <g genres> bete sih emang sih pasti bete yang jadi ininya ya yang jadi pengendara mobilnya pasti BT tiba-tiba lagi di lampu merah diem ditabrak dari belakang itu dong deng itu enggak enak banget tuh oke okay, kita Hai ini dulu ya play video kedua ya Enggak nggak bisa diplay. play nampaknya di-band sama YouTube oke okay, nggak bisa diplay. oke okay, nggak bisa fix kita lanjut ke Facebook. Tadi gue sempet cari nih, gue cari ya. Rizka Pamiu Pamiu katanya namanya, tapi nggak ada juga. Tapi ada beberapa postingan yang terkait dengan Rizka Pamiu ini. Kenapa sih dia? Apakah dia cuma orang yang lagi main HP terus kecelakaan, atau memang ada keinginan untuk membunuh dirinya sendiri? Kita nggak pernah tahu. Ini salah satu postingannya yang kita baca nih. Viral video menampilkan pemotor yang terlihat seperti menabrakkan diri ke mobil di jalan BKR Moh Toha, Kota Bandung. Kejadian tepah, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 21 bulan 9 kemarin. Dari video yang dilihat di akun Youtube, Bota berjudul Rizka Pamiu Pamiu Kecelakaan di Simpang, Tegalega Bandung pada Kamis 22 bulan 9 2022 Korban yang merupakan seorang pria merekam kejadian tersebut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung itu Arif membantah jika pemotor tersebut melakukan percobaan bunuh diri Bukan percobaan bunuh diri tapi memang menabrak Judul di YouTube itu semuanya bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Tapi tiba-tiba di sini ada Bapak Kanit Gakum Satlantas Polres Tabes Bandung bilang, bukan percobaan bunuh diri tapi memang menabrak, kata Arif via ya, sambung telepon. Arif mengatakan korban kehilangan kendali pada sepeda motornya ketika melaju sehingga menabrak mobil yang sedang berhenti, bukan sengaja menabrakkan diri. Gue sih lebih percaya ini ya Karena ini polisi gitu Dan namanya jelas nih Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Masa iya bohong sih Kan gak mungkin dong Polisi bohong kan gak mungkin dong Gak mungkin So gimana ya gue ya Tadi sempet awalnya gue tuh Anjir sampai segininya ya orang Apa masalahnya gitu maksudnya Kenapa bisa sampai segitunya Oh ternyata kecelakaan doang Emang iseng aja Lagi naik motor live Emang ente kadang-kadang ente Udah tau lagi naik motor Ngapain lu mainan HP Lu pikir tangan lu ada empat Kalau lu bisa megang HP lu pakai kaki nggak apa-apa deh Aneh-aneh aja ya orang-orangnya Berasa udah jago banget Kalian naik motornya Ini masih video yang sama ya Nah di sini ada beberapa Malah jadi meme ya Meme Malah jadi meme orang ini Tadinya gua setelah baca headline-headline di online-online Gue cukup ngerasa kasihan gitu gua ngerasa terenyuh tiba-tiba di facebook gue buka kok malah dijadiin meme sama orang-orang Dijadiin meme Ganti mobil orang Woi Wibu stress Ternyata cuma kayak gini doang tuh Sakitnya Maksudnya Bukan gini doang sih Ya sakit juga tapi Pikiran gue tuh udah parah banget Koma atau apa Tapi kayaknya yang diperban pun cuma tangan sama dagunya aja tuh Dan kayaknya ini orang pakai helm deh Karena wajahnya bersih-bersih aja kecuali dagu gitu Half-face kan dagu pasti kena ya Tapi kalau half -face tuh yang bagian atas tuh Gak bakal kena <laughs> Dan anehnya dan uniknya Aneh dan unik Warga-warga malah menjadikannya Meme alias Meme Rizka Pamyu CUDMW3 -E Edition ini? <laughs> <So, laughs> malah nyambung ke game anjing goblok Rizka Pamyu mobilnya lebih diperhatikan lagi ya <laughs> bajingan bajingan akun FB nya Rizka Pamyu kemana? hilang sama gue juga nyari gak ada gue gatau kemana tuh apa dia sendiri yang ngapus apa di ban atau gimana tahu nah eh, ini masih sama tuh Lihat aja tuh Headline-headline yang gue baca itu semuanya kayak gini nih Gimana gue gak teranyu viral pemotor tabrakan diri ke mobil di Bandung Begini faktanya doxli Riska pamiu-pamiu ngegas ke mobil hitam doxli itu dokumen asli ya tau Anjir kenapa nyambungnya ke situ uh, Waduh waduh, waduh, waduh. <tuh> Kenapa jadi Kamen Rider Ranjing? goblok <tuh> <tuh> Ya di openingnya Kamen Rider anjing <tuh> Unik unik sih orang orang Anjir Rizka Pamyu Salah 0 km per jam benar 100 km per jam oh jangan nabrakin mobil yang lagi berhenti maksudnya nabrakin mobil kalau memang mau selesai tabrakin yang lagi kenceng lagi ngebut atau ini 110 mobil truk ah lu adu banteng dah tuh <risas> Rizka paham yuk. kacau kacau oke okay, polisi responnya Peter Parker coba gitu doang anjing toby gua anjing anjing ini malah jadi spongebob anjing saya catat anjir anjing Harry Potter kacau-kacau Mim mimnya parah-parah asli dah ini apa nih Anjing kenapa jadi gini sih bangsat. Dan ini orangnya masih sama lo Aldi terisoleh ini orangnya. Afsin <tuh> Jo, bro. Where is Jo? Jo mama. <tuh> ya, yes, segitu aja video kita kali ini ya. Ya. Yeah. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa nangkep Pasti ya, pasti banget Dan kalian tahu harus kayak gimana Karena penting banget Kalau lagi naik motor Jangan main HP Atau Yang membuat fokus kalian hilang tuh Janganlah, udah, jangan aneh-aneh Terus kalau kalian emang berniat Mau membunuh diri kalian sendiri Janganlah Lebih baik bunuh rasa bosan kalian Bunuh rasa malas kalian Biar kalian pada kaya <laughs> So, segitu aja video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, di like, di komen Dan di share ke temen-temen kalian Biar temen teman kalian tahu Terus di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi So, sampai ketemu di video selanjutnya Dadah